Hi everyone, welcome back on Mah watch youtube channel, still with me Theo Di video kali ini gue akan mereview satu buah jam yang sebelum-sebelumnya mungkin belum pernah gue review ya Dan ini brandnya asal Swiss, biasanya gue banyak review dari Japan, sekarang Swiss Well apa itu, pokoknya mungkin kalian udah ada yang nungguin ini deh Oke okay, stay tune Oke okay, tadi gue bilang kan Swiss made ya hmm, Bukan cuman Swiss brand aja tapi Swiss made Nah dari kotak ini kira-kira kalian udah bisa duga kan Apa ini isinya Karena biasanya Yang kalian tahu kan setiap Swiss brand punya box ciri khas masing-masing ya Oke okay, langsung aja gue buka ya hmm. Oke okay, masih polos soalnya aja gue buka. Ups. Dari bukunya udah kelihatan ya. Gue singkirin dulu bukunya. Hmm. Uh, solid banget boxnya. Tada. Nah, ini dia sebetulnya lagi hot item di tahun ini ya. Karena sebelum dia masuk ke sini, itu kemarin udah banyak banget yang nanyain ya. Nah, ini nih. Nah, ini adalah namanya. Itu oris akuis date 01, ya. Kodenya kalian simak, nih ya. 01, 400, 77, 63, 41, 35, 07, 824, 09, 1000, 100, 100, 100, 100, 100, Automatic In-House movementnya Oris ya. Dan dia punya fitur Hack and Winding. Nah, ini dia tadi yang gue bilang power reserve nggak ada matinya itu. Biasanya kan rata-rata kalau Oris itu 38 jam ya. Nah, yang ini power reserve-nya kurang lebih di 120 jam. Hmm, seru banget ya. 120 jam men. Kurang lebih lima harian kali ya dan dia untuk uh, vibrate per hour nya ini 28800 per hour ya jewels nya dia cuman di 21 uh, untuk di modelnya tetap ya analog automatic three hands analog lebih tepatnya ya Nah untuk kalendernya di sini dia ada Windows date di angka 6 Terus diameter case-nya ini cuman 43,5 ya, 43,50 mm. Jadi kurang lebih 44 lah. Case thickness-nya kurang lebih 13, ya. 13,5-an ya. Mungkin kurang lebih hampir 14 mm lah. Tapi untuk jam diver yang biasanya rata-rata tebel, ini termasuk tipis sih gue bilang. Nah, untuk look nya sendiri di sini ya ini kurang bersahabat sih sebetulnya buat yang suka gonta-ganti strap kalian harus uh, custom karena dia tipe lock nya seperti ini nah untuk gede diameter lock sendiri ini di 50,5 mm nah untuk material kacanya Swiss made gitu atau Swiss brand biasanya sih udah sapphire crystal ya dia juga ada anti-reflektif coatingnya ya di kaca sapphire -nya nah kok case materialnya multi-piece stainless steel jadi ini full stainless steel atau solid stainless steel terus dialnya ini bluenya sunburst keren banget beda sama blue-blue oris yang lain terus sama di sini insert bezelnya ini udah keramik jadi udah nggak perlu custom-custom lagi case backnya juga atau back case-nya itu stainless steel dengan see-through Nah, yang membedakan kalau Oris biasanya kan pakai red rotor ya. Kali ini dia nggak pakai red rotor. Cuman di sini agak apa ya? Rotornya biasanya kan full setengah lingkaran. Kalau ini ada lobangnya gitu sih. Unik juga sih model rotornya keren loh, nih rotornya. Dan kaca belakangnya juga udah sapphire crystal. Rantainya di sini juga solid stainless steel dan untuk cara nguranginnya dia pakai screw ya. Jadi pakai obeng bukan di sistem ketok Nah kalau klemnya ini fold over with double push ya, double push di sini, tapi dia fold over, three fold click ya. Diver extensionnya juga ada di sini sih. Nah untuk luminosnya sendiri sebelum nanti gue kasih shotnya ke kalian, dia ini menggunakan super luminova BGW9 atau mungkin BGW9 ya. Ternyata si Oris ini stunning banget, deh. Dipakainya ergonomis banget, ya. Walaupun stainless steelnya solid, tapi gua nggak ngerasa kayak terlalu berat pakai ini. Tool Swatch tapi mewah banget, sih. Tool Swatch tapi tongkrongannya kalau dipakai semi formal juga masih oke. Okay. Ini keren banget, Oris ini. Bandrolnya untuk di kita harganya di 33600000 Worth it sih sebetulnya masih aneh Oris, kalian pasti udah tau lah Beberapa Oris seperti apa Dengan power reserve seperti itu Dengan spesifikasi ini dan kayaknya aku date mungkin udah banyak yang tahu reputasinya ya So ini gue rekomendasiin buat kalian yang Terutama yang udah nungguin Oris Acquise Date kaliber 400 ini Gue rasa itu yang gue sampein review singkat tentang Oris Acquise Date kaliber 400 ini buat kalian Ini gue rekomendasiin banget Keren Yo, itu tadi Oris Acquise Date dengan kode SKU 01477634135. Gimana? keren kan terutama pasti di power reserve nya ya enggak kalau mungkin dilihat dari segi fisiknya mungkin enggak terlalu beda jauh ya sama Oris Date yang sebelumnya tapi ini kaliber 400 dan dengan harga segitu gue rasa hey this is Swiss made yo kayaknya masih worth it banget deh Swiss made kaliber 400 dan Oris baru lalu gue infoin kan Oris ini very very independent style nya atau mungkin inovasinya dia independent menarik kan so yang mau berburu nih ya karena baru waktu lalu sebelum ini masuk udah banyak yang nanyain jadi mumpung ini sekarang mungkin masih ready kalian bisa bebas berburu langsung aja ke web kita atau ke aplikasi atau mungkin yang masih belum puas browsing-browsing boleh lihat lagi terus review gua mungkin dipantengi lagi sampai merasuk racunnya ya ke tulang ama darah ya enggak terus habis itu kalian bisa full casing langsung oh ya buat yang belum subscribe, gue saranin subscribe. Yang udah jadi subscriber ya seperti biasa udah tahu ya nyalain loncengnya. Kalau belum dinyalain, kalau ada pertanyaan atau saran pertanyaan lain tentang seputar jam or apa apapun ya atau mungkin next yang mau gue review apa kalian bisa tulisin di kolom komen Pokoknya jangan lupa subscribe, like, comment, terus nyalain loncengnya karena biasanya Kalian tau sendiri kan? Gue bisa kasih surprise-surprise Buat yang udah tau ya Oke okay? Sekian dulu di video kali ini See you on the next video Oke okay? Bye